Komodo memang bukan predator berbahaya dibandingkan harimau, macan, dan singa. Namun, jangan menganggap remeh tentang komodo, walaupun bukan predator mengerikan. Komodo juga bisa menyerang mangsanya kapan saja. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap, diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah dalam jangkauannya komodo segera menyerangnya dengan menggigit pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan. Seperti berikut ini, komodo memangsa seekor monyet. Monyet tersebut sudah berhasil didapat dan dilumpuhkan komodo yang sekarang berada dalam mulut komodo. Untuk mangsa seperti monyet, komodo tidak perlu mencabit-cabit tubuhnya, melainkan dapat langsung menelannya, Cuma membutuhkan waktu kurang lebih 10-20 menit saja. Berbeda dengan mangsa yang lebih besar ukuran dari tubuh komodo, seperti rusa, impala, babi, dia akan mencabit-cabit terlebih dahulu mangsanya lalu barulah komodo memakannya. Kebiasaannya komodo melumpuhkan mangsanya dengan cara menggigit mangsa terlebih dahulu, setelah melukainya, barulah komodo mengeluarkan air liur ke luka mangsa tersebut. Karena di dalam air liur komodo mengandung banyak bakteri yang dapat melumpuhkan mangsanya. Seperti monyet yang terlihat saat ini, komodo sudah berhasil mendapatkan mangsanya dan secara perlahan komodo akan menelan monyet naas tersebut. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya yang ada di channel Pertarungan Hewan.